halo guys sudah lama nggak bikin konten hari ini kita tadi pak tadi siang itu sekitar jam berapa ini jam 14.23 itu saya dapat WA yang katanya mengatakan mengatansamakan telegram dengan sangat influencer langsung dari kantor telegram di Jakarta selamat bla. intinya saya mendapatkan ganti voucher pulsa gratis 500.000 guys oke setelah berlanjut kita chattingan dia nanya kirim kemana ke nomor saya aja yang ini oke kita tunggu sebentar terus katanya mau kasih testimoni nih kita buka testimoninya digamalkan digam, bisnis, bisnis Oke Alhamdulillah usahanya udah masuk ini testimoni satu ini testimoni duanya dari dia tanya ya nomor sekian ini Oke, kemudian ini ada lagi dia ngirim tiga testimoni guys. Oke, caranya gimana saya? Saya nanya gitu kan. Kemudian dia balas antrian ya. Gue cekin aja, gue udah tahu itu ini pasti penipuan itu kan. Kenapa kalau memang dia dari tim Telegram, kenapa nggak settingannya nggak lihat Telegram aja? Kenapa malah justru menggunakan aplikasi yang lain itu? Udah. Kan. dari sini saya udah apa namanya? Ada keanehan aja, ya. Kemudian, tapi sebelumnya saya juga cek ke YouTube. Itu tadi saya cek YouTube dari channelnya siapa, nanti saya liatin Itu memang ada, itu kan. Makanya, kalau buat temen-temen, jangan langsung percaya aja. Itu kan, oke, kita lanjut lagi kembali ke sini. Ya cek belum pesan masuk, oke okay. kode apa ya? Kode yang masuk ke telegram, emang ada tapi siang itu ada tuh masuk tuh kode telegram. Setelah kembali ke sini, saya coba nih pun nih, ganti saya bohongin, saya nggak pakai telegram, masa anda tahu? Sudah bales lagi. lagi oh, ngomongin dari SMS ya dia ya, yang di SMS 5 angka oke okay. coba saya tanya lagi nih telegram itu apa sih kak nah ini bisa dibaca teman-teman telegram mau masuk nah kemudian ada pengaktif katanya lagi katanya lewat SMS. Ya, saya coba cek SMS. Memang ada SMS masuk nih. Ini kodenya. Ini Kak. Memang itu sengaja itu kodenya saya blurin. Saya Bang tahu itu kode sebenarnya itu teman-teman kalau kode itu adalah kode buat login. Ketika orang lain mau login harus pakai kode itu yang dikirimkan ke nomor kita yang terdaftar di Telegram. nah jadi jangan sekali-kali temen-temen itu ngasih kode login itu hampir apa kayak kode kita mau login kode PTP buat uh, masuk Google gitu kan yang kodenya ditunggu 5 menit dia udah mulai geram mungkin udah tahu nih ya kan saya ini, ini punya nggak lolos nih nggak berhasil mungkin di pikiran dia itu. Kan. nah ini dia menjelaskan nih saya juga bingung ini mau Nah, saya isengin lagi tuh. Mungkin dia udah mulai curiga kali ya, udah saya udah gedeg banget. Oke, okay. kalau yang ditipu kayak saya mungkin tahu sedikit seputar tentang apa? Eh, langsung bisa akses gitu kan ibaratnya mau nonton YouTube dulu langsung apa itu, bisa cari informasi. Lah kalau yang ditipu orang yang kurang tahu ya akan disalahgunakan nah apalagi saya apa konten kreator ya yang mungkin ini salah satu bisa bikin jadi wah ini mau lagi ppkm nih nggak boleh mana-mana bisa jadi konten saya kan lumayan kan nah ada juga mungkin kalau masuk ke telegram itu ada telepon konfirmasi Jadi buat teman-teman di kondisi yang serba susah kayak gini, lagi musim PPKM, lagi musim apalah yang di kampung saya di Banyu Biru rapening itu ada revitalisasi sawahnya pada tenggelam ya. Itu banyak cara orang itu untuk mendapatkan uang. Jadi, ya harus pintar-pintar kita lah, jangan mudah tergiur dengan apa bantuan ini itu, link nyi link ini itu yang justru nanti itu bisa membahayakan privasi kita jadi tetap semangat jalani hidup yang selalu berdampingan dengan Corona karena kemarin saya juga sendiri merasakan isolasi mandiri 14 hari lumayan melelahkan. oke intinya di masa sulit seperti ini kita harus tetap kuat jangan mudah tertipu dengan banyaknya orang jahat yang mengatasnamakan akun ataupun aplikasi-aplikasi online yang berbahaya oke okay? terima kasih jangan lupa di subscribe yang belum subscribe yang sudah subscribe di like share komen buat ya agar ba nggak banyak orang ketipu aja gitu oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh